Corona atau COVID-19 masih mencegaman bagi masyarakat di dunia. Banyak negara menempuh berbagai cara untuk menghentikan penyebaran wabah penyakit ini. Kamis lalu, Kerajaan Arab Saudi memutuskan untuk menghentikan sementara warga negara asing masuk ke wilayahnya, termasuk dalam rangka ibadah Umroh maupun mengunjungi Masjid Nabawi. Dalam waktu dua bulan, Kematian akibat terinfeksi virus corona atau covid-19 telah mencapai lebih dari 2800 orang. Wabah yang merenggut begitu banyak nyawa dengan sangat cepat tidak hanya terjadi di zaman ini, bahkan telah terjadi di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saat itu para sahabat meneladani sikap Rasulullah Wasallam dalam menghadapi wabah penyakit. Wabah penyakit apakah yang terjadi di zaman sahabat? Dan teladan sikap seperti apakah yang Rasulullah ajarkan kepada sahabat dalam menghadapi wabah penyakit? Simak kisah selengkapnya. Bayangkan bahwa di dalam di dalam Islam hal seperti ini pun dibicarakan dan kemudian diberikan panduannya betapa ini adalah agama mujizat dan agama penuh kasih sayang dan rahmat. Karena tidak boleh ada yang menjadi korban atas nama kemanusiaan. Karena itulah maka apa yang kita bahas hari ini adalah merupakan sesuatu yang, yang luar biasa pentingnya karena ini telah terjadi dari waktu ke waktu dan terus beruntun sebenarnya. Rasul kita SAW sudah memberikan panduan, memberikan kepada kita berita tentang satu wabah yang disebut dengan Taun namanya. At Taun itu, Taun itu sebenarnya bukan wabah menurut para ulama. Taun itu adalah bagian dari wabah, karena wabah itu penyakit yang banyak kemudian menyebabkan korban jiwa. Itu namanya wabah. Tetapi Taun itu adalah salah satu jenis penyakit yang mewabah, itu menurut para ulama. Kalaupun penyakit-penyakit jenis-penyakit yang lain disebut taun juga, itu babnya adalah bab majazi atau bab dikiaskan. Ya, para ulama seperti Ibnul Qayyim dan Imam An-Nawawi rahimahullah menyampaikan bahwa wabah penyakit to'un bersumber dari binatang, yakni tikus. Kita tahu dulu ada penyakit pes namanya, kemudian tikus, dari tikus kemudian nanti dipindahkan bakterinya itu oleh, Virus bakteri itu dipindahkan oleh uh, kutu, kemudian balik lagi di tikus, menyebar di antara tikus, dari situ kemudian berpindah ke manusia dan menyebar di antara manusia. Itu awalnya kemudian disebutkan bahwa uh, penyakitnya itu dia penyakitnya menyebabkan awalnya seperti seperti bisul. Dia, dia tumbuh di mana saja, bisa di tangan, bisa di kaki, kemudian biasanya yang sering terjadi di bawah ketiak. Dia membisul, kemudian bisa Membesar kemudian pecah kemudian menyebabkan pendarahan otomatis akan terjadi peradangan kemudian terjadi demam dan itu cepat sekali orang cepat sekali kematiannya dengan dengan penyakit itu ini yang dicatat oleh para ulama yang disebut dengan taun saat itu saat itu taun menjadi penyakit mematikan bahkan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab taun pernah menjangkiti negeri Syam. ...hingga menewaskan sekitar 25.000 muslimin... ...termasuk para sahabat terbaik radiyallahu anhum ajma'in. Inilah kisah selengkapnya. Suatu hari, Umar bin Khattab beserta rombongan melakukan perjalanan... ...dari pusat pemerintahan di Madinah menuju Syam. Ketika sampai di perbatasan Yordania... Umar mendapat kabar bahwa negeri Syam tengah diserang wabah Ta'un. Maka beliau menghentikan perjalanannya untuk sementara waktu. Gubernur Syam ketika itu, Abu Ubaidah bin Al-Jarroh Anhu pun langsung menemui Umar di tempat tersebut. Dan nanti tahun yang sangat terkenal di pertama kali dalam sejarah setelah Rasulullah SAW adalah tahun Amwas yang terjadi pada tahun 18 hijriah di negeri Palestina di sebuah tempat yang bernama Amwas di Amwas itu adalah sebuah tempat yang hari ini di bawah kekuasaan Israel diambil alih oleh Israel dan kemudian mereka bangun bangunkan hutan dibangunkan hutan Amwas itu ada di antara, di antara Jerusalem dengan, eh, dengan Ramallah. Jadi di antara itu ada tempat yang bernama Amwas. Umar dan para sahabat sebenarnya sudah sampai di pintu masuk menuju Syam. Namun wabah itu membuat Umar mesti berpikir ulang untuk meneruskan perjalanannya. Di situasi seperti inilah kepemimpinan serta kecerdasan Amirul Mukminin Umar bin Khattab teruji. Maka saat itu Umar adalah anhu orang cerdas dan kita tahu bahwa Umar dalam Islam memiliki level paling tinggi untuk level istihat ilmu. Jadi kalau beristihat ilmu, maka Umar di level yang paling tinggi dan itu berdasarkan mimpi Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam juga bahwa Umar adalah orang yang paling tinggi secara ilmu. Nah Umar adalah anhu saat itu langsung menyampaikan panggilkan kumpulkan orang-orang muhajirin. Maka berkumpul orang-orang muhajirin Ya, Umar tidak langsung memutuskan seorang diri Ia menggelar musyawarah untuk menimbang pendapat para sahabat Pertama-tama ia meminta kalangan muhajirin untuk menyampaikan pendapatnya Para muhajirin ternyata berbeda pendapat Sebagian mengusulkan untuk meneruskan perjalanan ke Syam Ditambah kaum muslimin di sana sedang membutuhkan pertolongan namun sebagian berpendapat bahwa wabah perlu dihindari untuk menyelamatkan nyawa para sahabat sehingga mereka harus kembali ke Madinah kemudian Umar juga memberi kesempatan kepada kalangan ansor untuk menyampaikan pendapatnya di antara mereka pun terjadi perbedaan seperti yang terjadi di kalangan muhajirin terakhir Umar meminta pendapat kalangan sahabat yang ikut dalam peristiwa fathu Mekah Ternyata para pembuka kota Makkah itu bersepakat untuk kembali ke Madinah dan tidak meneruskan perjalanan ke Syam. Maka Umar memutuskan untuk kembali ke Madinah dan keputusan tersebut dipertanyakan oleh Abu Ubaidah. Nah, maka terjadilah silang pendapat. Abu Ubaidah mengatakan bagaimana anda, bagaimana anda lari dari takdir Allah. Kalimatnya lihat, bagaimana Anda bisa lari dari takdir Allah. Jadi kalau Anda... Masuk, kemudian terkena wabah, itu kan sudah takdir. Kenapa Anda harus lari dari itu? Umar mengatakan, andai kalimat ini keluarnya bukan dari dirimu. Maksudnya adalah orang secerdas kamu, orang ilmunya setinggi kamu, enggak pantas keluar kalimat ini. Kenapa? Kata Umar karena, lihat kalimat Umar, ilustrasikan. Kata Umar, kalau kau punya kambing, ini dialog Umar. Kalau kau punya sekian banyak kambing, kemudian di hadapanmu ada dua padang rumput. Yang satu padang rumput yang sangat subur, yang satu tidak terlalu subur. Bukankah kalau kamu gembalakan kambingmu ke tempat yang subur adalah takdir Allah? Dan kalau kau gembalakan kambingmu di tempat yang tidak terlalu subur juga takdir Allah? Itu ilustrasi Umar. Di saat seperti itulah, arti Umar ingin mengatakan, kalaupun saya lari dari takdir, sesungguhnya sedang pergi ke arah takdir yang lain. Karena jodohnya takdir Allah SWT. Di tengah perbedaan pendapat antara Umar dan Abu Ubaidah, muncullah seorang sahabat mulia, Abdurrahman bin Auf. Umar dengan kecerdasan dan posisinya sebagai pemimpin Islam, serta Abu Ubaidah yang merasakan pedihnya wabah ta'un di Syam, keduanya tunduk dengan apa yang keluar dari lisan Abdurrahman bin Auf. Ya, Umar dan Abu Ubaidah seketika mengesampingkan pendapatnya dan mengikuti apa yang disabdakan oleh Rasulullah tersebut. Jika kalian mendengar suatu negeri dilanda wabah, maka jangan kalian memasukinya. Jika wabah itu terjadi di negeri tempat kalian tinggal, maka jangan keluar darinya. Hadis Riwayat Al-Bukhari dan Muslim Dari hadis tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa melakukan karantina menjadi sikap Rasulullah SAW dalam mencegah wabah penyakit menjalar ke negeri lain. Sebuah tindakan yang saat ini dilakukan banyak negara dalam mencegah penularan Covid-19. Ini juga sebelum waktu itu belum punya solusi tapi ada beberapa tindakan yang menarik. Tindakan yang pertama tentu mengkarantina. Istilah karantina kesehatan, karantina hari ini sesungguhnya itu adalah kalimat Rasul kita Shallallahu alaihi wasallam yang Nabi sampaikan bahwa kalau kalian ada di situ maka jangan lari, kalau kalian ada di luar jangan masuk ke dalamnya, di karantina wilayah itu. Bahkan bukan cuma karantina gedung bahkan karantina sebuah negeri. E, Rasul kita saw juga me, mengingatkan betul bahwa jangan jangan lari dari sana, jangan lari dari keluar dari wilayah itu karena keluar dari wilayah itu nanti akan bisa menularkan yang lain. Tapi wilayah di karantina, dicarikan solusinya bukan dibiarkan mati bergelimpangan. E, seluruh sahabat kemudian sepakat bahwa kata Umar kalau gitu kita pulang, kita kembali ke Madinah. Saat itulah Umar tidak jadi uh, masuk ke ke kota negeri Syam Dan kemudian kembali dengan rombongannya Abu Ubaidah kembali ke negeri Syam Memimpin kembali negeri Syam yang sedang sakit Pemirsa Khalifah Keputusan Umar bin Khattab kembali ke Madinah Mengikuti perintah Sabda Rasulullah Wasallam Menyisakan kesedihan di hatinya Abu Ubaidah adalah sahabat yang amat ia cintai Umar berpikir untuk menyelamatkan sahabat yang telah menaklukkan Baitul Maqdis dari kekuasaan Romawi tersebut. Maka Umar pun menyurati Abu Ubaidah. Isi surat itu sebenarnya hanya siasat Umar untuk menyelamatkan Abu Ubaidah dari Ta'un Amwas yang makin hari makin mewabah di Syam. Namun di sisi lain, Umar juga sangat mengenal karakter kepemimpinan Abu Ubaidah. Ia tahu bahwa sahabatnya itu adalah seorang pemimpin panglima perang yang tak akan meninggalkan negerinya ketika rakyatnya dalam keadaan sakit. Ini mereka bersaudara, berteman lama, ngaji bareng lama. Umar paham persis seorang kesatria panglima hebat seperti Abu Bedah mustahil meninggalkan rakyat dalam keadaan sakit dan menderita. Maka dia tidak langsung panggil karena kalau dia panggil untuk penyelamatan mustahil dia datang. Maka Umar berusaha dengan menggunakan kalimat yang harus, dengan mengatakan saya perlu bicara langsung, musyafahatan, jadi tidak dengan surat. Tapi karena mereka berteman lama, surat itu sampai di Abu Ubaidah, Abu Ubaidah pun tahu bahwa Umar itu maksudnya cuma ingin menyelamatkan dia. Abu Ubaidah pun membalas surat Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Isi suratnya memberi pelajaran yang sangat mahal tentang makna loyalitas dan kesetiaan bersama rakyat. Maka dia mengatakan dia mengatakan bahwa saya bersama dengan tentara-tentara Islam, di kalimatnya. Saya pertama bersama dengan tentara-tentara Islam. Dan saya adalah orang yang mencintai mereka, tidak membenci mereka. Maka saya tidak mungkin meninggalkan mereka biar saya hidup dan meninggal di tempat ini. Abu Bedah luar biasa, dia menyampaikan suratnya. Abu Bedah tahu bahwa ternyata Umar hanya ingin menyelamatkan dirinya. Dan Abu Bedah telah bertekad bahwa hidup bersama rakyatnya, nanti bersama rakyatnya. Disebutkan dalam kitab Ashabul Rasul, Umar tak kuasa menahan tangis ketika membaca surat balasan itu. Ketika mendengar kabar bahwa Abu Ubaidah wafat, air matanya kembali tak terbendung. Umar kemudian mendoakan rahmat bagi sahabatnya itu. Abu Ubaidah, ketika keadaan sudah memburuk, maka dia berceramah. Dia keluar di masyarakatnya, dia kemudian mengatakan bahwa sabarlah kalian. Sesungguhnya ini adalah ujian dari Allah, tapi ini adalah doa Rasul kalian... Dan ini adalah kematian orang-orang soleh Dan uh, saya akan siap mati bersama kalian Jadi Pemimpin yang luar biasa dan memang uh, negeri Syam, negeri-negeri Islam perlu pemimpin yang seperti itu uh, Maka ternyata benar bahwa uh, kemudian Abu Bedah pun meninggal gara-gara uh, sakit penyakit tahun Amwas Ya Abu Ubaidah telah meneladani sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taun itu azab yang Allah timpakan pada siapa yang dikehendakinya dan menjadikannya rahmat bagi mukminin. Tidaklah seorang hamba ketika terjadi wabah penyakit Kemudian ia tetap berada di tempatnya dengan sabar dan mengharap pahala, serta ia mengetahui bahwa tidak akan menimpanya kecuali yang ditetapkan oleh Allah, melainkan ia mendapat pahala seperti pahala orang yang mati syahid. (Hadis Riwayat Al-Bukhari dan Ahmad: Maka sikap berikutnya yang harus mukmin lakukan dalam menghadapi wabah penyakit adalah bersabar dan yakin atas takdir Allah Ta'ala.) Pemirsa Khalifah, sepeninggal Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan Mu'adh bin Jabal, sampailah kepemimpinan Syam kepada sahabat Amru bin Al-Az. Sahabat yang dipuji karena kecerdasannya ini berpikir keras untuk menghentikan penyebaran wabah ta'un di negerinya. Ia menganalisa bagaimana wabah ta'un itu bisa menyebar begitu cepat. Analisanya itu pun sampai pada suatu kesimpulan, bahwa ia harus memerintahkan rakyatnya untuk pergi berpencar ke gunung-gunung. Amr bin As mengatakan, kata Amr bin As bahwa eh, sesungguhnya penyakit ini seperti api. Ilustrasi yang menarik, seperti api yang membakar. Maka kata Amr bin As, berpencaranlah kalian ke gunung-gunung. Kenapa? Api yang membakar itu, kan api itu kalau kalau ada yang terus dibakar akan terus besar. Tapi ketika sudah tidak ada yang dibakar, maka dia akan pelan-pelan mati sendiri. Ini ilustrasinya. Maka saat itu berkelompok-kelompok mereka diminta ke gunung-gunung. Wallahualam, apa kajiannya, kenapa harus ke gunung? Tapi diminta ke gunung-gunung, mereka lari ke gunung-gunung, berkelompok-kelompok di sana. Sampai sekian lama, kemudian begitu dianalisa sudah selesai, maka mereka kembali dan e, penyakit itu sudah hilang bahkan. Ini solusi yang luar biasa, yang menarik. Umar ketika tahu solusi Amr bin As, maka Umar memuji betul apa yang dilakukan oleh sahabat mulia Amr bin As. Keputusan Amr bin As itu tidak akan lahir kecuali ia sangat mengenal alam tempatnya tinggal. Di samping itu, para sahabat adalah generasi terbaik yang mengamalkan dengan sebaik-baiknya sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam, termasuk soal penyakit. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Tidaklah Allah menurunkan penyakit melainkan Dia juga menurunkan penawarnya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Ya, setiap penyakit yang Allah turunkan pastilah ada obatnya. Inilah sikap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selanjutnya yang seharusnya diteladani oleh umatnya dalam memandang sebuah penyakit keyakinan dan berbaik sangka kepada Allah akan menjauhkan kita dari sikap pesimis dan putus asa saat wabah penyakit melanda. Pemirsa Khalifah, kisah wabah Ta'un di Syam telah mengajarkan banyak hal tentang sikap dan penanggulangan wabah. Selanjutnya Rasulullah mengajarkan agar umatnya senantiasa berdoa, memohon perlindungan dan berzikir di setiap waktu. Di antara doa yang diajarkan Nabi adalah salah satu doa yang biasa dibaca pada zikir pagi dan petang. Dengan menyebut nama Allah, yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan baik di bumi maupun di langit dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui hadis riwayat al-Tirmizi maka Rasul mengajarkan doa kita harus tahu ada doa pagi ada doa sore itu salah satu tujuannya itu contohnya contohnya. Nabi SAW menyampaikan, keandai ada yang membaca di antara kalian Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang tidak akan pernah berbahaya apapun yang ada di langit dan ada di bumi Dan dia mendengar lagi maha berilmu Maka kata Nabi kalau dibaca tiga kali saja Pagi dibaca tiga kali, sore dibaca tiga kali Maka dia akan tidak ada yang bisa membahayakan dirinya apapun hari itu Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya, apakah wabah itu bagian azab dari Allah? Uh, wabah ta'un ini, disebut dengan ta'un, Nabi SAW dalam sebuah hadis memang menyampaikan asal-muasal ta'un ini kayak apa sebenarnya, dari mana asalnya ta'un ini, ini ini kalimat Rasul yang catatan sejarah perlu mengkaji lebih dalam, ternyata ta'un itu oleh Nabi disebut riz wa'adzab minallah, riz itu artinya kotor, kotor dia, dan Azab in Allah, dia azab dari Allah subhanahu ta'ala Disebutkan bahwa Arsalahu li Bani Israel Dulu sebenarnya ini adalah Penyakit ini, azab ini Dikirimkannya ke masyarakat Bani Israel Jadi sebenarnya asal-muasalnya Wabah ta'un dan wabah penyakit itu Asal-muasalnya adalah kotor dan kenajisan Serta azab yang Allah kirimkan Atas hukuman Allah kepada masyarakat Bani Israel tapi dia tersisa di kita, masih terus tersisa di di zaman sekarang. Jadi pelajaran mahal buat kita bahwa selalu ada hubungan erat antara Wabah dan Bani Israel. Dan itulah yang Nabi eh, sampaikan bahwa ternyata memang secara awalnya pun itu azab yang Allah kirimkan untuk mereka.